Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Budi Komputer. Hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara Install ulang Windows 10 UEFI ya pada sebuah laptop Asus. Tipenya ada di sini. Ya, ini sudah tulisannya sudah hilang ya tipenya adalah K45 VD ya K45 VD sebutannya sudah hilang ya tulisannya oke namun sebelum saya melanjutkan ya mohon maaf karena di sini pinggir jalan besar jadi suara-suara mobil segera motor itu sangat keras sekali jadi harap dimaklumi oke yang perlu kita persiapkan adalah sebuah prestis yang sudah ada Windows 10-nya ya. ini jadi sudah saya siapkan flashdisk Win yang ada sudah Windows 10-nya. Kemudian kita colok di sini ya, sebelah kiri sini. Oke. Okay. Ini sudah colok mereknya Sandisk ya. Yang saya gunakan flashdisk Sandisk. Ini saya menggunakan keyboard ya, keyboard eksternal karena keyboard bawaan laptopnya bermasalah ya jadi saya menggunakan keyboard eksternal ya <tuh> oke langsung saja pada tutorialnya ya yang perlu kita perhatikan adalah pastikan laptopnya dalam keadaan mati ya nah kemudian sekarang kita tekan tombol power baru kita tekan F2 ya oke langsung saja ya tekan tombol power langsung kita tekan F2 ya tekan F2 nah perhatikan nah ini sudah muncul menu BIOSnya ya nah misalnya ya seandainya dia dalam keadaan mati tidak bisa kita lakukan masuk BIOS maka caranya adalah masuk BIOSnya dalam keadaan hidup ya Misalnya win ini tidak bisa masuk BIOS Nah dia langsung tampil ke menu Windowsnya Nah kemudian kalian restart Restart setelah restart gelap, gelap ya Gelap layar langsung tekan F2 di keyboard ya Nah insya Allah langsung bisa masuk menu BIOS Nah itu cara kedua ya Kalau ini kita menggunakan cara satu kalau langsung masuk BIOS berarti berhasil ya. Nah, seandainya itu tadi tidak berhasil, maka cara itu yang kita pakai. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita geser ke menu boot ya. menu boot menggunakan panah arah kanan yang ada di keyboard ya. Ini ya arah-arah kanan di keyboard kiri-kanan untuk menggeser kiri-kanan atas bawah adalah untuk turun naik ya Oke sekarang kita klik panah arah kanan ya Nah ini perhatikan boot option ya boot option 1 Nah ini Windows boot manager ya manage Nah sekarang kita rubah ini ya menjadi plastic di boot optionnya ini nah ini boot option 2 tulisannya WFP Sandisk Quester ini di saya ya nah ini yang perlu kita lakukan adalah kita blok boot option satu ya ini karena yang terblok launcher launcher ini ya launcher kita turunkan menggunakan panah arah bawah ya nah ini sudah terblok <tuh> 1, kemudian kita tekan enter di keyboard ya, menggunakan keyboard, enter nah, akan muncul seperti ini nah, kita pilih playstation kita ya, flash disk kita saya menggunakan flashdisk sandisk ya, ini ada tulisnya sandisk, nah kita ini yang kebetulan yang di blok adalah windows bootnya nah, kita turunkan menggunakan panah arah bawah yang ada di keyboard nah, ini sudah terblok ya Nah, kalau sudah terblok seperti ini, ya, baru kita enter ya, enter menggunakan keyboard ya. Nah, sudah terblok ya, place disk kita, nah enter. Nah, sekarang flashdisk kita berada di boot option satu ya, nah, ya, boot option 1 Nah ini sudah flashdisk. Nah, kalau sudah seperti ini, settingan kita sudah benar ya ya, pastikan flash disk kita berada di nomor tetap 1 kemudian, selanjutnya kita tekan F10 di keyboard ya, F10 ini ya, F10, untuk menyimpan hasil settingan kita nah, akan muncul seperti ini kemudian kita enter saja, nah, kita diamkan, maka dia akan langsung booting ke flash disk ya nah, ini dia booting ke plastik tunggu saja Oke, sudah mulai muncul ya Nah ini sudah mulai muncul Nah sekarang kita tekan next ya tekan next saja kemudian klik kita klik install tunggu, masih diproses ya. Oke, sudah muncul. Sekarang kita pilih ini ya. I don't. Kalau punya misalnya ya, misalnya kalian mempunyai lisensi Windows 10 yang ori ya, silakan isi di sini lisensinya. Nah, karena saya tidak punya, jadi kita pilih I don't have a product guy, ya. Ya, yeah, I don't have produk kai. Nah, kita klik saja sini. Nah, sekarang muncul banyak pilihan ya, banyak pilihan Windows di sini. Nah, sih. <tuh> tapi yang biasa, yang yang dipakai umumnya sekarang yang digunakan adalah Windows 10 Home Sync single language, nah itu yang biasa dipakai untuk Windows 10, nah jadi kita pilih home single language ya, Adik. ya, gunakan panah bawah ya untuk menurunkan tadi, nah ini untuk menurunkan untuk mengeblok Windows home ini, nah, sudah, kalau sudah terblok baru kita enter, <tuh> oke, okay, sudah muncul seperti ini nah baru kita kasih checklist ya checklist disini nah baru kita klik next oke sekarang kita pilih kostum ya nah sekarang yang perlu kita format adalah partisi 2 dan partisi 4 ya. Partisi 1 recovery ini biarkan saja, tidak usah di di format, ya. Nah, kita format partisi 2-nya. Jangan sampai salah ya kita formatnya ya. Partisi 2, kemudian partisi 3. Eh partisi 4 ya. Kalau partisi 3 kenapa tidak diformat format? kalau mau kita format juga tidak bisa ya nah ini formatnya tidak hidup nah, jadi percuma saja kalau mau format oke langsung kita partisi 4 saja <coughs> terklik oke okay. kita tunggu nah oke okay. sudah selesai format partisi 4 nah partisi 5 ini masih okeperi juga ya biarkan saja nah Nah, baru kita klik next ya Kita klik next nah, oke okay. Instalasi sudah berjalan ya Nah, kita tunggu saja Ini memerlukan waktu sekitar 15 menit ya Apa, 10 menit Perkiraan sekitar 15 menit ya tergantung laptopnya cepat atau tidaknya. Tadi ketunggu saya nah ini sudah 4%. Nah, kita tunggu saja. 69% ya kita tunggu saja oke sudah proses selanjutnya ya kita tunggu saja masih cukup lama ya kita tunggu saja selanjutnya Kita laptop akan restart ya Kita lihat laptop restart nah, perhatikan ya apakah dia menyambung selanjutnya atau kembali ke puting ke plastik lagi ya nah itu kita lihat saja bagaimana prosesnya terkadang ada laptop yang langsung melanjutkan ada juga laptop yang harus dicabut dulu plastiknya untuk melanjutkan Ini kita perhatikan saja Nah, ini tipe laptop yang 10nya langsung lanjut ya ada yang biasanya dicabut dulu plastisnya, dia begitu restart eh, dia langsung booting ke flashdisk lagi untuk install ulang Nah itu kita nggak usah khawatir caranya kita cabut dulu setelah tiba cabut dia ya restart ke, kita restartkan aku sudah loading windows kayak loading loading muter-muter baru kita colok lagi plastisnya tetapi ya, kalau ini tidak perlu karena dia langsung booting ke selanjutnya ya hmm, proses selanjutnya Ya. kita tunggu kita biarkan saja dia biar restot sendiri oke okay. seperti ini, kita tunggu saja nah, di, kita di, ramai ya kita tunggu saja Saja, eh yes ya, kita klik yes ini, oke langsung klik yes aja, klik skip. sini ya I don't Saya pilih sini ya continue nah disini kasih nama Sesuai merek ya, nah ini Asus, kita kasih nama Asus, tapi terserah saja ya. Kalian mau kasih nama apa, itu terserah kalian. Kalau saya biasanya kasih tulisan Asus di sini karena ini punya user ya. Nah, kalau kalian ingin menaruh password di setiap hidup, ada passwordnya, nah isi di sini ya, nah cuman... Oh, saya saya lewati saja, tidak perlu password klik next <tuh> <tuh> okay. klik... klik ini ya escape Aksk... ya escape <tuh> klik yes saja hey, klik escape saja ya ya. Ini proses terakhir, tinggal sedikit finish ya. Tunggu beberapa menit ya. Oke okay, sudah selesai ya, sudah selesai. Ini hasil installan kita tadi, selesai muncul seperti ini. Nah ini tinggal kita kasih atau tinggal kita isi programnya, program instalan yang standar untuk laptop ini ya, sama drippernya jangan lupa diinstal, kita cek lagi ya, cek. Okay. Windows apa yang digunakan Klik kanan Properties ya. Oke ini Hasil tadi Instalan ya Windows 10 Home single limit ya Ini Sudah Main ini prosesornya sistem operasi 64 bit. Oke. Okay. Sudah berhasil. Demikian ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.